Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kabar spesial banget persahabat ya Sebelumnya Dedek Lesti kemarin mengunggah sebuah postingan foto free wedding yang sangat cute banget persahabat ya Tentunya postingan tersebut banyak sekali menuai ujian dari banyak orang Salah satunya ada dari Teh Fitri Carlina, Ketua Leslar Pusat di situ berkomentar Bismillah, semoga dilancarkan semuanya. Dedek sayang Lesti Kejora, masya Allah dan gak sabar ini. Wow, bersahabat ya? Ketua pusat aja, tentunya ketua Leslar. Fitri Karlina sudah gak sabar menyaksikan, menantikan acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar. Apalagi para fans yang tentunya setiap hari menunggu kabar menunggu tentunya momen-momen bahagia yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita. kita selalu doakan mudah-mudahan acara nanti selalu diberikan kelancaran tentunya dan kesuksesan amin ya robbal alamin. dan ke kabar berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan kebahagiaan. alhamdulillah semalam tentunya lesti kejora tampil di acara lida 2021 dengan tampil yang sangat cantik para sahabat ya. Dalam penampilan Leslie semalam juga banyak sekali menuai pujian, apalagi tentunya aura calon pengantin yang selalu terpancar dari raut wajahnya Dedek Leslie kejora ini menunjukkan bahwa Dedek Lesti sangat bahagia menyambut acara lamaran nanti tentunya tepatnya tanggal 13 Juni hari Minggu persahabat ya tinggal dua hari lagi kita akan menyaksikan bersama-sama secara langsung bersahabat ya tentunya kita harus nonton di rumah untuk menyaksikan acara lamaran lesti dan rizky bilar dalam acara lida semalam juga banyak sekali momen-momen spesial bersahabat ya apalagi kita lihat dalam persingan ini tentunya lesti kejuara sangat terlihat sangat gembira banget bersahabat ya apalagi tentunya mendengar abiran zim menyampaikan... Bahwa tentunya farfung calon pengantin wanginya sampai satu studio ya, aduh <gifat> Pastinya dong wangi farfung dari calon pengantin memang luar biasa Apalagi dek, tampil sangat the best banget Yang selalu memberikan kebahagiaan untuk para fans Leslar lovers postingan tersebut juga telah di repost kembali oleh Hankun instagram leslar23.official Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Duh, parfum calon pengantin spesial malam Jumat uangnya sampai satu studio wow luar biasa persahabat ya selalu banyak orang tentunya mensupport mendukung buat Leslie dan Rizky Bilar berikutnya persahabat kita lihat ada sebuah unggahan postingan ini info buat kita kita harus mampir di channel YouTubenya Kak Nova persahabat ya tentunya Kak Nova baru saja mengunggah sebuah postingan video terbarunya di channel YouTubenya. Tentunya makan malam bareng keluarga besar Tuh, para sahabat Siapa lagi dalam video tersebut Ada momen spesial banget nih Anak Kak Nova ingin tentunya Masuk ke youtube-nya Youtubenya di DLST Kejora Wow, tentunya Pastinya bakal ada kejutan lagi nih Mudah-mudahan kita secepatnya Mendapatkan kebahagiaan, kejutan Baik dari keluarga Leslar. Tentunya Berikutnya para sahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan juga Ini tentunya momen Rizky Bilar syuting bersahabat ya Sampai sebelum nih Yang mana tentunya Rizky Bilar lagi Stok skin bersahabat ya Untuk uh, libur nanti Selama 4 hari Bahwa Rizky Bilar akan Tentunya mengadakan acara lamaran bersahabat ya Tentunya Rizky Bilar sangat sibuk nyetok skin Sebelum libur bersahabat ya Doakan yang terbaik Mudah-mudahan Rizky Bilar selalu diberikan Kesehatan dan tentu kebahagiaan Amin Ya robbal Alamin dan berikutnya persahabat kita lihat juga ini ada momen spesial dari Rizky Billar yang selalu membuat kita ketawa bahagia. Lagi-lagi tingkah laku Abang Bilar membuat kita semakin gemas persahabat ya. Ini ada kelakuan dari Rizky Billar yang tentunya masuk ke dalam boneka besar nih persahabat. Yang sebuah yang dituliskan gak jelas emang kata Rizky Billar. Ada sebuah caption juga yang dituliskan. Mata terliar abis lem Iboni boneka aduh. Memang kelakuan Rizky bilar luar biasa banget yang selalu bisa membuat para fans bahagia persahabatnya. Postingan tersebut juga ternyata telah oleh akun Instagram. di bilar galeri underscore disitulah sebuah kalimat juga yang dituliskan lewat caption. Kelakuan, oh kelakuan, haha, semangat yang kejar skin. Tuh, para sahabat, ya. Saking semangatnya, Abang Rizki Bilar menghibur dirinya sendiri. Para sahabatnya lewat, tentunya memainkan boneka yang cukup besar, ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Rizki bila selalu diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan juga dalam postingan tersebut banyak sekali dikomentari oleh para fans Salah satunya ada komentar dari akun Instagram Devi underscore gopred yang berkomentar Menghibur diri sendiri ya tlar. Biar gak tegan tuh persahabat ya Biar gak tegang. Yang sebentar lagi tinggal dua hari lagi Melaksanakan acara lamaran persahabat ya Kita makin gak sabar Apa sih yang akan diomongkan oleh Rizky Bilar tentunya Untuk membuktikan di acara lamaran nanti makin penasaran, tunggu saja info dan kabar terbarunya. persahabat tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Ini tuh informasi di pagi hari ini, persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.